Bahagianya melihat Abang L begitu menggemaskan, guys. Abang beserta Papa dan Bunda lagi asik. Abang digoda oleh putra dari event dan sahabat dari Les Lar. Guys, tuh Abang, masya Allah tabarakallah. Rizky Wilar ketemu sama fan-nya di Saudi Arabia di Mekah, guys. Gimana menurut kalian? Seru, kagak ya? Bikin kita demen, bikin kita semua seneng melihat abang pun udah tambah pinter, dan tentunya abang sudah gak sabar pingin berlari-lari tuh saat digendong Bunda abang maunya turun tuh guys tuh lihat gimana menurut kalian seru kagak Cidukan Leslar di hari ini saat dia hotel yang langsung pemandangannya adalah Mekatul Mukaroma yakni kiblatullah tentunya seru dan kangen semoga kalian juga dipermudah untuk menunaikan ibadah umroh seperti mereka Leslar Ini nih nih, ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini anaknya ini ini ini ini ini ini ini ini ini ada ini ini ini ini ini ini ini kan mobil sama abang tuh nih. Wah, ikut sale terus. Terus harus dikinengin nih. Siapa tuh? Jadi apa tuh? Natin gue guys. Natin tuh. Wah. Ya Allah dengan izinmu Ya Allah Mudahkanlah segala urusan Sahabat-sahabat Amba Rekofal yang Insya Allah Ingin menunaikan Ibadah menyempurakan Separa agamanya Ya Allah Ingin menikah, mudahkanlah kabulnya Lancarkanlah segala urusannya Amin Jadikanlah jodohnya Jadi orang yang tepat baginya Jadi orang yang Bisa Saling mengisi Bisa bersama-sama Berada di jalanmu ya Allah Amin Permudahkanlah segala Urusan baiknya ya Allah Amin Amin Amin Bibi-bibi, ya, brin banget ya, kamu foto sama Dylan. Bapak-bapak juga. Lupa <tik> <tik> <Yeah>, fotografi ya. Satu, dua, fotografer profesional. <tik> Ibu-ibu ya, bering banget ya, mau foto sama Bilar. Bapak-bapak juga Abang Pati, ini. Eh? Oh iya, kubayar dia kelihatan. Nah, ya ya. Abang, abang popi. eh abang Pati, abang Pati, ini, pak, coba lihat sini. Enggak boleh dia kamu. Dia kamu itu pedas. Dia berlumat, dia dia dia dia kamu itu berantak. Enggak boleh kamu. Kamu itu pedas. Kamu itu berantak. Ih. Iya. Lagi sama hujan ya? Iya. Deal ya. Alhamdulillah. Turun enggak ada dia. Jangan dong. Masa dia mau buat Emang <laughs> gampang buatnya? Eh, buatnya gampang sih. Lagi ya. Oke ya. Tadi bikin lagi <laughs> ya. Lagi <laughs>